Ceritan menusuk yang tak terhitung jumlahnya dari cakar hantu bercahaya menyebabkan kepala seseorang terserang gelombang pusing. Jelas. Ia memiliki kekuatan unik dari serangan energi mental. Lindong, ekspresi Liu Cheng dan rekannya berubah ketika sosok itu muncul di depan Su Rou. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk mundur pada saat ini. Mata mereka langsung berubah dingin ketika cahaya yang tidak menyenangkan melintas di wajah mereka. Segera. Mereka mengepalkan tangan mereka di depan cahaya hitam yang semakin gelap dan dingin muncul dari telapak tangan mereka dan mengalir ke cakar hantu hitam. Mereka secara diam-diam mengamati kekuatan lindung sebelumnya. Jadi wajar saja jika mereka tidak berani meremehkannya. Tentu saja, mereka tidak lebih lemah dari Feng Chang. Oleh karena itu, meskipun mereka waspada terhadap kekuatan lindung, mereka tidak terlalu takut padanya. Dengan mereka berdua bergandengan tangan, mereka percaya bahwa Lindong hanya akan bisa mundur. Warna cakar hantu yang sudah hitam menjadi lebih dalam dengan pemasukan Yuan Power yang perkasa. Dan sekarang tampak seolah-olah itu asli. Di bawah cakar tajam itu, bahkan ruang itu sendiri tampak terkikis. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat cakar hantu yang berbau busuk saat mereka terbang ke arahnya. Matanya sedikit fokus. Sebelum dia mengepalkan tinjunya dan segel logam hitam muncul di tangannya. Itu adalah, Black Dragon Sky Roaring Seal, yang dia peroleh dari Feng Chang. Sementara dia memulihkan diri, dia juga sepenuhnya menguasai harta jiwa surgawi ini. Saat ini, Black Dragon Sky Roaring Seal, ini dapat dianggap benar-benar milik Lindong. Baiklah, aku akan menggunakan kalian berdua untuk menguji kekuatan harta jiwa surgawi ini. Senyum sedingin es melintas di mata Lindong. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan cahaya hitam yang kuat terpancar dari segel logam hitam itu. Namun, cahaya hitam ini tidak mengandung sedikit pun kegelapan atau kedinginan. Sebaliknya, itu diisi dengan semacam tekanan dan kekerasan khusus. Naga hitam yang meringkuk di atas segel logam perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Setelah itu, gelombang sonik hitam. Yang pernah membuat Lindung menjadi sangat menyedihkan. Tiba-tiba keluar dari mulut Lindung dan bergegas menuju cakar hantu dari segala arah. Dentang, dentang, dentang. Gelombang sonik hitam menabrak cakar hantu hitam gelap. Gelombang suara logam segera meletus darinya. Gelombang sonik itu mengandung ketajaman yang menakutkan yang cukup kuat untuk merobek tiga ahli tahap Nirvana Yuan. Selain itu, ada jumlah yang tak ada habisnya. Jika seseorang tersapu keriak. Bahkan empat ahli tahap Yuan Nirvana akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Menghadapi serangan terus-menerus oleh gelombang sonik hitam, cakar hantu hitam juga mulai bergetar dengan kuat. Akhirnya, letusan itu meletus dan membentuk banyak garis keretakan ketika percikan terbang. Bang, keretakan pada cakar hantu, yang dibentuk oleh mereka berdua, menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Beberapa saat kemudian, itu secara langsung mengeluarkan, ledakan, di tengah-tengah mata kaget tim Liu Cheng. Setelah itu, cakar hantu mereka langsung terkoyak oleh gelombang sonik hitam. Tarik segera. Ekspresi kelompok Liu Cheng berubah drastis ketika mereka melihat cakar hantu mereka pecah. Segera. Keduanya mundur hampir bersamaan. Kamu ingin pergi. Senyum dingin di mata Lindong bahkan lebih padat. Dia menjentikkan jarinya sebelum 10 gelombang sonik hitam melengkung menjadi busur aneh. Mereka segera bergegas keluar dan muncul di depan duo Liu Cheng yang mundur dalam sekejap. Ekspresi duo Liu Cheng menjadi semakin buruk di hadapan angin dingin yang mengguyur. Segera. Mereka dengan cepat manuver kekuatan Yuan dalam tubuh mereka. Cahaya keemasan terang muncul dari dalam tubuh mereka. Jelas. Mereka telah mengaktifkan tubuh emas nirvana mereka. Sizzle-sizzle, gelombang sonik hitam melintas melewati tubuh duo Liu Cheng. Karena tingkat ketajamannya yang menakutkan. Ia langsung memotong dan meninggalkan banyak bekas luka berdarah pada tubuh emas nirvana mereka. Segera, keduanya mengeluarkan pekikan tajam saat mereka menahan luka dan dengan cepat mundur. Kekuatan harta karun jiwa surgawi akhirnya terungkap. Liu Cheng dan Hu sama-sama berada di empat Yuan Nirvana Stage dan mereka tidak lebih lemah dari kelompok Feng Chang. Jika Lindung ingin melukai mereka berdua dengan cara normal, ada kemungkinan bahwa dia harus mengeluarkan usaha. Namun, dengan menggunakan Dragon Black Dragon Sky Roaring Seal, dia mampu menghancurkan serangan gabungan mereka pada pertukaran pertama mereka dan bahkan melukai keduanya. Dari ini, Orang bisa mengatakan bahwa harta jiwa ini memang bernilai puluhan juta nirvana pills. Kepanikan melintas di mata duo Liu Cheng ketika mereka melihat bahwa mereka telah tertinggal dan bahkan menderita beberapa luka setelah pertukaran pertama mereka. Jelas. Mereka tidak berharap bahwa situasi akan berbalik secepat ini. Mereka telah mengamati kelompok lindung selama beberapa waktu. Namun. Mereka, khawatir bahwa mereka akan ditemukan oleh Song Tai jika mereka akan mengambil tindakan di kota Wanxiang. Itu sebabnya mereka memilih menunggu sampai sekarang. Namun, sekarang setelah mereka bertindak, mereka menyadari bahwa perubahan situasi agak di luar harapan mereka. Ayo pergi, mereka berdua saling melirik dan mereka tahu bahwa mereka berdua ingin mundur. Namun, sebelum mereka bisa melakukannya, Angin yang sangat kencang dan keras tiba-tiba menyapu. Sosok batang hitam gelap menghantam seperti gunung dan tanpa ampun menghancurkan tubuh mereka dengan momentum yang mengejutkan. Grup, Liu Cheng dan Hu Diao segera memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terbang mundur. Mencabut pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Cahaya keemasan yang berkelap-kelip di atas tubuh mereka menjadi sangat redup saat ini. Sosok yang kuat itu tiba-tiba jatuh dari langit. Itu muncul seperti iblis ketika aura yang ganas dan jahat menyebar terpisah. Batang logam di tangannya menari-nari dan suara angin deras terus-menerus muncul. Karena kamu telah datang, maka jangan pergi. Beberapa kekejaman muncul di mata Little Flame. Suara rendah dan dalam. Bersama dengan beberapa niat membunuh. Tersebar di hutan ini. Ekspresi kelompok Liu Cheng menjadi lebih pucat ketika mereka menyaksikan segel logam yang ditahan di tangan Lindong serta Little Flame, yang memegang batang logam. Mu langsung berteriak dalam masalah kejam yang gelap. Lindong, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh bersama kami? Orang-orang yang mendukung kami bukanlah orang-orang yang bisa ditangani oleh lalat kecil. Kamu sebaiknya tidak menolak niat baik kami atau kamu akan berakhir menderita nasib yang lebih buruk. Petik 2. Kami bersedia untuk mundur dan tidak menemukan masalah dengan kamu. Namun, kamu sebaiknya tidak meminta satu mil ketika diberikan satu inci. Petik 2. Mata lindung acuh tak acuh. Cahaya hitam melingkar menyebar dari segel hitam di tangannya. Dia menoleh dan menatap mereka berdua, hanya untuk membelah mulutnya menjadi senyum. Gigi putih cerah itu meresap dengan kedinginan di mata kelompok Liu Cheng. Tidak perlu mundur. Aku akan mengambil seluruh hidup kamu terlepas dari latar belakang kamu. Petik dua, Lin Dong tersenyum. Segel hitam di tangannya segera keluar. Riak liar dan keras yang menakutkan keluar di depan mata Liu Cheng yang panik. Cahaya hitam menyebar dan naga hitam ilusi besar perlahan muncul. Tekanan mengerikan menyebar dengan pelan. Roh naga yang ada dalam. Segel roaring naga hitam. Ini sangat kuat. Bahkan Lindung terpaksa menggunakan Aura Naga Langit di dalam tubuhnya untuk mengalahkannya. Meski begitu, dia masih nyaris berhasil meraih kemenangan. Dari ini, orang bisa tahu seberapa menakutkan kekuatan roh naga ini. Setiap Duo Liu Cheng di depan memiliki kekuatan yang dapat dibandingkan dengan Feng Chang. Jelas, mereka bukan orang biasa. Oleh karena itu, Lindung dengan tegas menggunakan gerakan membunuh yang kuat secara langsung. Lindung memiliki ketidaksukaan yang cukup besar terhadap hantu seperti ini. Dia tidak bisa diganggu tentang latar belakang mereka dan dia tidak peduli dengan rencana jahat mereka. Namun, tindakan ilegal mereka telah membuat marah Lindung dan menyebabkan niat membunuhnya melambung. Lindung tidak suka menjadi sasaran oleh kelompok orang ini terus-menerus. Karena itu, ia memutuskan untuk menyingkirkan mereka sepenuhnya malam ini. Mengaung. Naga hitam itu meraung. Cahaya hitam yang agung itu menjadi seperti tirai hitam yang menutupi langit saat menyapu segala arah. Energi liar dan kekerasan yang tak terlukiskan meresap dalam tirai hitam ini. Duo Liu Cheng jelas sangat terkejut dengan teknik kuat lindung sampai wajah mereka pucat. Mereka bisa merasakan perasaan kematian yang kental dari dalam naga hitam ilusi itu. Pada saat ini. Mereka akhirnya mengerti bahwa Lindung benar-benar ingin membunuh mereka. Tubuh seribu raja hantu, energi hitam gelap dan dingin melonjak keluar dari tubuh Liu Cheng dan Hu Diaw. Setelah itu, itu benar-benar diaglomerasi menjadi sosok ilusi hitam saat segel tangan mereka berubah. Sosok ilusi itu sebagian terlihat dengan jumlah suara tajam yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan darinya. Roh jahat ini yang tampaknya telah diaglomerasi dari puluhan ribu hantu. Dipenuhi dengan aura jahat yang mengejutkan. Mengaung, naga hitam juga turun ketika sosok ilusi hitam besar itu terbentuk. Tanah tampak bergetar pada saat ini. Detik berikutnya, keduanya bertabrakan dengan hebat. Ledakan, banyak garis retak besar langsung menyebar di tanah. Setiap pohon raksasa dalam jarak seribu kaki meledak menjadi serpihan kayu yang menembus langit. Sosok ilusi hitam yang sangat besar itu hanya bertahan sesaat di bawah tekanan naga hitam. Sebelum perlahan-lahan runtuh di depan mata kaget duo Liu Cheng. Pertahanan terkuat mereka telah runtuh dan mereka berdua sekarang benar-benar terkena naga hitam mereka yang tak tertandingi liar dan kejam. Setelah itu, kekuatan menakutkan datang mengalir. Cahaya keemasan yang berkedip-kedip di atas tubuh mereka berdua langsung menjadi redup ketika naga hitam itu berguling-guling di atas tubuh mereka. Segera, tubuh mereka dihancurkan menjadi bubuk pada saat ini. Ini adalah pukulan yang benar-benar luar biasa. Sementara kelompok Liu Cheng dihancurkan oleh naga hitam ini. Di medan perang lain, tangan Little Marten ditutupi oleh cahaya ungu hitam. Karena dengan kejam menghantam tubuh Jenderal Roh Kematian, yang telah memilih untuk menghindar berulang kali. Bang, sebuah energi yang sangat kuat menyembur keluar dari tangan Little Marten. Hampir setengah dari tubuh kesepakatan prajurit jiwa itu dihancurkan dengan paksa pada saat ini. Tubuhnya juga dilempar tinggi sebelum dengan keras mendarat ke tanah. Mata Little Marten acuh tak acuh ketika dia melihat Jenderal Roh kematian, yang auranya menjadi lelah setelah menderita pukulan berat. Dia perlahan berkata, Sepertinya intel yang telah kamu kumpulkan pada kami sebelum menyerang itu terlalu buruk. Sayangnya, kamu semua tidak akan memiliki kesempatan kedua.